Aku sangat beruntung punya istri seperti dirimu baik hati dan selalu tersenyum Walau kadang kita saling diam tanpa bermesraan tapi kita saling membutuhkan Aku dan kamu bagaikan pagi dan malam Yang tak bisa dipisahkan Selamat